Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang sakit sakit dahulu kemudian mendapatkan kesik yang sangat luar biasa di bulan November tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang mempengaruhi ramalan zodiak. Yang sakit dahulu kita kemudian dapatkan kesik yang sangat luar biasa di bulan November tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Zodiac yang pertama adalah one ataupun dua tempat. Untuk zodiac yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana sini digambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa, dan rezeki melimpah di bulan November tahun 2021. Disini digambarkan di bulan November nanti, seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan. Yang dimana di sini mampu mendokar keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi, setelah menjalani kehidupan yang sangat susah untuk mencari pekerjaan di bulan-bulan sebelumnya, dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan bisnis sendiri, dan di sini menggambarkan. Seorang krisis akan mendapatkan tawaran pekerjaan, yang dimana di sini yang mampu mendongak keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana juga pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang terdekat. Serta di sini seorang pasangan akan selalu mendoakan seorang krisis agar bangkit dan mukbon untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance. Secara umumnya, temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran. Dan jika kartu tempa yang kita gabungkan dengan sudut yang pertama di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang bisnis menjalani drop daun di bulan sebelumnya akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan November tahun 2021 yang dimana mana sini mendapatkan pekerjaan yang didapatkan dari orang-orang sekitar serta di sini seorang pasangan seorang keluarga tidak akan berhenti mendoakan seorang bisnis untuk mendapatkan karir finansial kehidupan yang lebih bagus lagi dan untuk sudut yang kedua adalah dua pisau ataupun dua pedang. Untuk zodiac yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Aris yang di mana di sini digambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki sangat melibat, rezeki luar biasa di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang di mana di sini nilainya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di bulan sebelumnya seorang Aris sudah berusaha, sudah payah untuk mencari job yang di sini tujuannya untuk meningkatkan keuangan namun belum berhasil dan keberhasilan didapatkan di bulan November tahun 2021 yang dimana sini membuka usahanya sendiri yang dimana juga mampu mendoklat finansial kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Aris seseorang yang berada di sekitar Aris sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat melimpah dan luar biasa di bulan November tahun 2021. Yang dimana di sini mendapatkan satu tahun pekerjaan yang didapatkan dari orang orang sekitar orang-orang terdekat yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Aris membuka usaha dibantu dengan pasangan yang dimana hasilnya akan maksimal membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu tempat yang kita lakukan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan. Kesederhanaan, kesabaran seorang aris dalam menitikaril akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi yang selalu didukung oleh pasangan, didoakan oleh keluarga serta dan sini mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat aris sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Seven Open Tanggal ataupun 7 Koin untuk yang ketiga kita mempunyai seseorang yang tersedia Leo yang di mana di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat melimpah rezeki yang sangat luar biasa di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang gigih yang giat gigi, yang tekun dan tidak mau menyerah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan karir finansial yang lebih bagus lagi dan di sini menggambarkan juga bahwasannya seorang Leo pandai mengambil situasi, pandai mengambil satu peluang untuk membuka usaha yang hasilnya akan sangat maksimal, serta di sini satu pekerjaan yang ia mulai akan mendatangkan pekerjaan yang lainnya, yang dimana di sini mampu mendobrak keuangan kehidupan di bulan November tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah page of cup, secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan Sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang giat, yang tidak mau menyerah dan selalu mengambil satu peluang untuk membuka jalan kehidupan untuk membuat finansial Keuangan lebih bagus lagi yang dimana di sini tujuan Leo untuk membahagiakan sebuah keluarga Membahagiakan seorang anak serta di sini seorang anak akan terus mendoakan seorang Leo agar lebihnya semakin bagus lagi Dan jika kartu tempran kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Kesederhanaan kesabaran seorang Leo dalam meniti karir mengambil peluang selalu mencoba usaha yang baru, yang dimana di sini akan membuatkan hasil yang maksimal di bulan November dengan satu peluang. Satu pekerjaan yang ia lakukan akan mendatangkan pekerjaan yang lainnya yang didukung penuh oleh anak, yang dilakukan penuh oleh keluarga Leo sendiri. Dan untuk sedikit keempat adalah Five of Swords ataupun 5 Pedang. Untuk sedikit yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bekerja Gemini yang di mana di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, rezeki yang sangat melimpah di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Gemini melihat situasi kondisi, memanfaatkan tenaga orang lain, belajar dari orang lain, yang dimana di sini akan tercipta sebuah ide untuk menjalankan sebuah usaha yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di sini digambarkan seorang domini di bulan-bulan sebelumnya merupakan sesuatu seseorang yang drop-down bahkan buntu untuk mencari sebuah pekerjaan yang dimana untuk mendatangkan income namun di bulan November tahun 2021 kehidupan akan berubah drastis dan untuk kartu support energinya adalah kenaik cup Cara umumnya naik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang berada di sekitar seorang gemini, seseorang orang terdekat gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang gemini merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa yang melimpah di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini seorang gemini selalu tukar pikiran Selalu tugas pendapat dengan orang-orang sekitar, yang dimana di sini seorang Gemini menemukan satu peluang untuk membuka usaha yang hasilnya akan sangat maksimal kepada kehidupan, dengan doa dari sebuah keluarga, dengan doa dari pasangan Gemini sendiri, dan jika kartu tempat yang kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang Gemini dalam menjalani kehidupan. Untuk mengambil peluang usaha untuk belajar dari orang lain, untuk pikiran kepada orang lain di dalam rentis karir, akan berbuah hasil yang maksimal di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini mampu mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi dengan doa dari sebuah keluarga, dan doa dari pasangan domini sendiri. Dan untuk Zodek yang kelima adalah, Nine of One ataupun Sembilan Tongkat. Untuk Zodek yang kelima, kita mempunyai seseorang yang baru kelima yang dimana di sini digambarkan, Seorang Libra merupakan seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan sekian luar biasa dan sekian yang sangat melipat di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan, seorang Libra akan menerima satu tawaran pekerjaan yang dimana berbuntut panjang dengan pekerjaan yang lainnya yang membuahkan hasil yang maksimal yang mampu mendokra keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Namun di bulan-bulan sebelumnya seorang Libra Down bahkan butuh untuk menemukan sebuah pekerjaan yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan. Dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang usianya di atas tiga tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan sosok seorang lebar, merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan yang lebih pada bulan November tahun 2021 yang dimana di sini mendapatkan satu pekerjaan yang berbentuk dengan pekerjaan yang lainnya dan di pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang lebih pengalaman darinya, seseorang yang lebih tua darinya, yang mampu mendapat keuangan finansial lebih bagus lagi dan jika kartu tertempel sekitar kita gabungkan dengan sudik yang kelima di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seseorang melibur dalam menitikar, mencari pekerjaan, mencari job, mencari. Kawalan pekerjaan akan berbuah manis di bulan November tahun 2021. Di mana di sini si libra akan mendapatkan pekerjaan dari orang-orang sekitar orang yang lebih tua dari seorang libra yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang melimpah di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Pisces, yang kedua zodiak Aries, yang ketiga zodiak Leo, yang keempat zodiak Gemini dan yang kelima adalah zodiak Libra.